Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi teman-teman dengan duet cowok ganteng Pastinya oh. <laughs> saya uh, dari warna grafika dan abang kita dari mana bang? Dari dul jungle Dul jungle Nah uh, mohon maaf teman-teman uh, untuk edisi reaction Kali ini agak Lama lagi karena memang Agak susah nih ngajak Ketemuannya Abang Dul Jungle ini maklum super sibuk yeah. Ditambah lagi PPKM eh, Yang terakhir ini eh, Memang membuat orang-orang Jadi sulit keluar ya Teman-teman Nah eh, Masih Seperti yang kemarin Kali ini kita akan merek Uh, apa ya mereaksi iklan zaman dulu Bang Dul. cuman kali ini teman-teman ini -teman, hmm. iklannya nih kayaknya lebih, lebih ekstrim nih Wak <laughs> <laughs> ekstrimnya kenapa Bang nantilah pokoknya <laughs> teman-teman ikuti aja aku aku malam ini rada ragu-ragu juga karena Bang Dul Jangkel sedang gundagulana dia. Lagi kakak punya duit guys. sama kayak gue juga. Lagi gak punya duit sebenarnya. Lagi-lagi sedih-sedih, sedih-sedih jambu gitu ya kan. Sedih-sedih gimana? Tapi buat teman-teman semua ya, yuk kita reaksi ya bang ya kita reaksi ya bang kita hibur teman-teman dengan iklan-iklan zaman dulu yang lucu-lucu lah pokoknya. Nah ya. Kita lanjut pada langsung pada iklan pertama, Bang. Nah. Kita lihat, Bang, apa iklannya, Bang? Enging. -eng. Please like and subscribe to support Warner Grafica. Nah. Ini, Bang. Waduh, iklannya, Bang. lihat nih, Bang. Ini live extreme teman-teman. Yeah. Udah. Ya, kalau lu lihat dari judulnya nih Bang, ini iklan apa nih Bang? Saya agak agak, agak bingung sih teman-teman. Hmm. Ngapa lu? Lebih... Gambarnya itu lo, ngeri kali, Wak. Asli. Ani bakar-bakar dulu, Bang ya. Kok bisa Pak ini nih ya? hmm bed, bed bet bed bet. <coughs> bet. ini eja eh, nama bang lu bacanya jam gitu bang enggak ada bahasa <coughs> bed <Jum>. nah <coughs> lu baca dolar kuning udah lanjut ya udah udah lanjut ya bang huh? huh? no. <coughs> udah, udah lanjut ya, biar biar kawan-kawan aja yang baca apa guys tuh batasnya guys hmm. ini kalau kita lihat nih kayak iklan bedak bang iya kan bang Hah? soalnya tuh bedak bedak teman-teman aja yang, yang baca ya lebih ekstrim nih kali ini, yang daripadanya kemarin-kemarin gatu deput gue jadinya ah. mengatasi mm -hmm itu jer oh tok-cer eh tunggu tunggu bang, bang, ini bang, ya ini bedak bukan barang bedak bang, iya. ini bedak impor bang, lu lu lihat tulisan kecilnya itu di bawah judulnya, buatan mana bang? Bangnya itu Hah? itu, ah, oh iya buatan Perancis Nah ya kan? Ini guys, bedak ini buatan dari Prancis loh, bukan buatan Indonesia loh. Nah, tanggung-tanggung hmm. Judulnya Bejembut. No, no, no, no. buatan Perancis, Bang. Berarti, Bang. Oh, iya bisa jadi jembut itu bukan bahasa Indonesia Pak bang bahasa tokcer loh teman-teman tokcer -teman. gue gue baru tahu kalau jem, jembuwait itu ini ada. fungsi bedaknya ini itu apa, -apa sebenarnya nih bang ya nah, nah ini nah ini mengatasi bau peleher mau enggak? Jangan aku. No no no. Mau tahu juga. Iya. Ini kan bahasa Prancis, teman-teman. Iya iya iya. <tuk>. Mengatasi bau peler. Dan jemboe mantap, mantap. Jadi jadi kali sekali ini, teman-teman ya kalau teman-teman mau icunya nggak rontok, pusing gue. Nah, makanya kita harus rutin-rutin nih harus pakai bedak ini. Hmm. sedang muka buah aja gak pernah dibedaki kira-kira ya. Tapi dia harus so. bedak. bang. ngomong-ngomong apa, pelern lu pernah bau nggak? Oh. pelern. pelern. oh iya, ada salah lagi gue, sorry. sorry abang, abang, ini pernah bau pelern sih. bener emang bisa bau bang. Nah. Perasaan gue sering sering gini-gini terus gini nggak pernah ada bau loh. Agak wangi bang Harum. Ternyata ha? harum. harum harum jambu teman. Hmm. Hmm. Ini coba teman rasakan -rasa. sedikit aja hmm. Hah? mengatasi bau peler berarti jaman dulu bang, jaman dulu mungkin ada peler yang bau bang. Oh mungkin zaman dulu kan kan awalnya kan panas juga. Sekarang juga panas. Panasnya kan beda. Oh mungkin jarang mandi kali jarang ya. Mandi. Jarang mandi. Nah ini teman-teman yang jadi jarang bawa, mandi. Bawahnya keringetan. Hmm. kan gitu. Yang jarang-jarang mandi ini kayak dulu jungle yang mandinya sehari dua kali lah. Dua kali. sekali dua ya. mah? <laughs> dua kali pagi ya kan. Hmm. Sore. Nah, Nah buat yang jarang mandi nih hati-hati nih coba sekarang masukin tangan ke dalam celana busa pusat terus ini nah kalau kalau memang bau peler nah ini ini solusinya tapi masih produksi gak, nih cuman dia pakai bedak ini bedak ini harumnya tuh harum apa bang kira-kira ya? harum harum jambu <laughs> dia nggak nggak mau ngasih tahu dia ini hmm. cuman ngasih tahu bedak Jom, hmm. buat hmm. kan gitu, hmm. tapi dia gak ngasih tahu harumnya tuh harum apa, misalnya entah harum bunga mawar hmm. ya kan, atau bunga melati kan agak enak sih, ini nggak nggak ada kasih harum rumah apa dia, hmm. Hmm. Nah itu kayak gitu Wak, ya, berarti guys ya, ini ini bedak khusus untuk untuk itu itu buat, iya nah, untuk. Pokoknya untuk teman-teman yang udah inilah yang udah tumbuh itunya <tuk> Kalau yang belum tumbuh ya, eh, <tuk> tapi bisa juga teman teman yang belum tunggu tuh harus di sering-sering diinjek. Jadi apanya itu nggak bau mungkinnya. Mungkin mungkin seperti itu. Nah terus uh, ini ini ini khasiat keduanya nih mengatasi jembut rontok tuh Jembut sering rontok. Bang? Gua tanya lu dah Hah? Pernah nggak? Pernah? Nggak rontok Pas digaruk rontok <tuk> <tuk> <tuk> Hah? Hah? Iya ya? Iya digaruk digaruk apa? Dibesak rontok gitu Lu kayak rambut ya? Kayak rambut di kepala ya? Gitu rontok Perasaan gua kuat-kuat aja dah Cuma kalau yang pirang rasa banyak bang. Tapi kalau yang rontok ini saya nggak pernah tahu <tuk> ya kan Tuan-tuan tuan Oke, teman-teman sendiri ngerasa enggak? Eh, karena pernah, ada ada yang pernah rontok enggak? Nah, rontok enggak? Kalau ini, yang... inilah solusinya nih. Hmm, solusinya. Tapi masalahnya masih diproduksi apa iya, enggak? Produksi enggak nih. Kalau dari harganya Rp5 bang, ya kan? Berarti kalau kita zaman sekarang punya duit seribu perak, bisa beli berapa nih? Tapi nggak tahu nih dia hitungnya bungkusan apa? apa kotak apa bagaimana ada wadahnya nah ini kayaknya bung kayak plastik nih plasok uh, tahu loh <laughs> uh, nah terus di situ dikasih tahu juga nih bahwa bedak ini uh, jabrik dan pokat tuh bayar jabrik <laughs> kalau punya jabrik, berarti kalau ya, ada jabriknya kalau jenggotnya bisa jabrik hitam nah, lalu baru nyebut pirang tadi gua gua kepang bang eh anu teman kalau kepang di belakangnya gak keren sih iya iya kalau itu kalau itu bisa jabrik oh, bayangin Atau tahu gak artinya jabrik itu gini gini dikerakan yeah. gini kan jabrik kan yeah panjang terus berdiri diri ya Waduh tapi kalau udah jabrik bisaco mm -mm. ini ini ngomong-ngomong untuk cowok aja atau untuk cewek juga bisa tapi tapi di sini gambaran nih tapi efeknya kalau buat cowok ya <klaar> kalau itu jabrik lu bayangin loh lebih panjang lebih panjang es daripada itunya loh Pak <laughs> di lurusin, lumayan panjangan itu daripada ya, ya. eh panjangan bulunya daripada itunya. Nah. Ini tuh gambarnya kayak mana pula itu, Bang? Ya, ya seperti gambarnya lah. Kayak <laughs> dia, pokoknya Gambarnya, gambarnya rambut singa lagi loh. Rambut singa, kepalanya singa nongol. <laughs> <laughs> Tapi kalau cewek sampai jabrik Susah, Bang. Susah, Bang. <laughs> harus gini-gini dulu repot lah pakai urusannya, ah nggak bisa lo main langsung langsung, itu itu pemanasan aja ya kan, gini-gini dulu mah, ayo gelit ya, kan? Geli uh. ya dong, <laughs> uh. tapi kenapa pula ya dilambangkan dengan gambarnya orangnya lebih gagah teman-teman, makanya -teman. hmm. temen-temen tengok gambarnya itu, gagah, hmm. ini perang orang gemuk ini, parutnya si spek, <laughs> harum, selanjutnya harum dan lebat berarti bang bang bisa bang sembari sembari ini bang gini bang gini gini bang, <tuk> bang. orang kayak bangun tidur jam kok gini gini serem harum kok sendiri lu kalau kalau gini lu pakai ini bang iya kan? <tuk> oh no no no no! Harum, harum harum harum apa dulu bang ah, ya? Huh? ya harumnya kan nggak dijelaskan ya harum harum oh. apa cuma cuma unggong unggong unggong sama babi babe kita lah yang yang tahu ya. yang tahu karena ini uh, bedak tahun 50an bang XP-nya eh, jadi lima bukan rasa lima kurang bokap nyokap dulu juga masih Loh, masih kecil bang. nih belum pakai unggong dah tanya unggong unggong kake opa ah. cuman tahun pembuatannya nggak dibuat dulu ini Berarti sini nggak ada masa limitnya masa kuasanya. Ya. Kalau kalau ada. ada berarti belum pada nah, lu. <laughs> Karena sekarang ini masih masih bisa digunakan. Kalau ada, <laughs> kalau ada, nah, ya. kalau nggak ada ya, ya jangan dicari. Ini bang dia promosi lagi bang. Uh, adem pakai pakai bedak ini kelebihannya adem guys. Adem. Ada pakai adem ger ger ger. Di dia. Jadi adem ger gitu. Kalau pakai bedak ini loh. Nah, selain bisa mengenpa, mengatasi bau peler dan jemboet, rontok, jabrik dan tokat. Nah, selain harum dan lebat juga adem ger dingin. Jadi kalau Pokok pakai ini dingin, Pak. Pokoknya ekspresinya itu lebih lebih mantul lah. Hmm. Mantap hmm. betul. Hmm. Kayaknya recommended juga nih kalau ada boleh coba nih untuk ademnya loh ademnya iya tapi kalau adem-adem kali kerup juga bang hmm. eh, tapi bang ini salah kita bang ini mereknya bukan bejembut bang oh cap raja singa cap raja singa hmm. dari surga loh uh. ya pak tadi hmm. ademnya segera katanya kan eh uh, uh, uh. <tuh> mengandung mengandung mengandung komedo alami hasil kuman fermentasi yang mampu menyuburkan hormon jembut tuan jabrik jembut tuan. oh berarti cewek juga bisa bang enggak ini oh ini untuk cowok nih itu tuan karena jabrik nyonya jembut tuan jabrik nyonya senang Oh iya Nah, yang makin cowok Yang senang cewek ah? nah, Tapi ini ya, ini bahannya Bahannya dari komedo, Bang Lu tahu komedo apa nggak? Ini komedo nih Hmm Nah, komedo Ya, ini yang ya, ada di sini biar. Ya, sering dikeluarin kalau facial ya Oh iya nah. Berarti kalau zaman sekarang ini mahal banget kalau 5 perak iya ini Iya karena orang ini ngumpulinya harus orang salon Iya, iya kan? harus dipencet dipenceti setiap orang itu ngumpul satu kilonya tuh beberapa hmm. lama coba tapi Bang ini dengan adanya produk ini gue bisa membayangkan zaman dulu orang itu nggak bakal ke salon sebelum komedonya banyak jadi sengaja dia piara komedo berkah, iya nggak? Semakin banyak komedonya, berarti dia bisa menghasilkan uang, Bang Iya nggak? Ya, ya, ya. Jadi, yang cewek, yang cowok dulu mungkin siara komedo, dulu sampai penuh komedonya Baru dia pencetin, pencetin, kumpulin, kumpulin, gumpulin Bagaimana ya, hmm. dia di kilo. Hah? Hah? Ternyata, zaman dulu sumber penghasilan itu banyak ya? Banyak, Bang Komedonya yang sekarang dibuangin orang itu orang Hidup ini, itu enggak sesusah sekarang Bisa dijual ya. Kalau zaman sekarang, cewek komedoan aja risih Kabur ya? Risih bang, cewek-cewek Eh, aduh sudah cewek Komedo Cewek komedoan ah oh, itu kita kan. ngelihatnya Geli dan cewek pun risih ya kan? Gitu juga Cewek ngeliat cowok sebaliknya, jadi mukanya mau dibersihin terus, ya. Tapi zaman dulu mungkin cewek kalau ngeliat cowok komedoan dia seneng, berarti dia banyak ujung. Iya. iya kan, berarti dia bisa menjual komedonya. Lu jangan ngepost gitu dong komedonya. Tapi, tapi dia kalau dijual komedonya, berarti dia bisa buat sendiri kan teman. Iya. Jual -jual -jual -jual buat oles soleles ya kan. Okay. Hmm. Jadi zaman dulu, ya. Ibu-ibunya, bapak-bapaknya, yang gadis, yang bujang Ya Semakin banyak komedonya, berarti semakin banyak duitnya Karena dia bisa jual Komedonya untuk bedak ini Nah tuh ya kan Kalau sekarang komedoan, keluar duit Kalau dulu komedoan, lu dapat duit? Nah, beli maskernya ada berapa dong ya? untuk buang, buang komedo aja nah, Ke salon segala macamnya. Nah itu ininya ya poinnya poinnya ya. ah, oke okay, teman-teman kita closing untuk uh, review yang kedua iklan jadul zaman kong kong kita ya zaman kong kong kita babi kita dulu uh, dua iklan lagi nah selanjutnya nanti tunggu bang dul janggul nggak sibuk repot lagi karena maklum dia youtuber kondangan gitu semoga teman-teman semua terhibur jangan lupa uh, diberikan like, subscribe, uh, like subscribe ya, komen yeah. komentar comment, ya, comment, pasti uh, pastinya comment. komentar, nah, kasih sarannya seperti caranya, nah teman-teman mau iklan apa yang di review, hmm. uh, nanti kita akan reviewkan, ya jangan lupa dikasih hadiah ya, kasih vitamin buat channel Dulu Jungle dan uh, channel Warna Grafika agar bisa terus berkreasi dan hadir hmm. di Uh, layar Anda, ya. Semoga teman-teman semua terhibur. Semoga kita semua semakin sukses. Amin. Semakin ganteng, semakin cantik, sehat selalu. Tambah banyak rezekinya, dan tentunya berharap uh, keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, saya, warna grafika, dan The Jungle Pamit ini, wabilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh, Wa